Assalamualaikum, salam santun dari Wong Bang Unan Salam satu cetok, salam ngopi, salam saling semangat, dan salam salaman Di kesempatan kali ini saya akan memvideokan tentang sebagian cara Pemasangan batu alam dinding teras yang mudah dan insya Allah rapi Oke tanpa lama-lama langsung ke proses tutorialnya pertama-tama ukur dulu dari pinggir profil yang sudah terpasang yang tentunya sudah sejajar karena proses pemasangannya yang sudah diselang timbang yang cara pemasangannya sudah saya videokan sebelum ini lanjut tarikkan tali di pasangan yang paling bawah yang sudah dibagi dengan beberapa jumlah ke atas yang akan dipasangi. Setelah itu siapkan adian atau semen basah. Di sini saya menggunakan campuran lem yang fungsinya supaya enggak cepat kering saja. Untuk campuran acian yang enggak ada lemnya, bisa juga ya, teman-teman. Asalkan sering-sering aja membasahi tembok yang akan dipasangi menggunakan kuat. Kemudian oleskan acian ke tembok atau media yang akan dipasangi batu alam Dan oleskan juga ke batu alam Kemudian ditempelkan dan sedikit ditekan-tekan Posisikan sejajar dengan benang Kemudian diganjal ya teman-teman Apabila masih melorot-melorot Dan lanjut lagi proses selanjutnya Dengan cara yang sama Cek tempelkan batu alam yang akan dipasangi lagi Untuk melihat nat pertemuannya Udah rapat apa belum Apabila belum rapat kurangi dulu bagian yang menonjol Menggunakan gerinda tangan lalu sudah pas langsung olesi aja lagi kemudian ditempel dan sedikit ditekan tekan lagi Nah udah terpasang satu barisan batu alam yang paling bawah Kalau udah begini tinggal yang enaknya ya teman-teman Karena yang ini merupakan bagian dari inti pemasangan batu alam Untuk dasar atau ganjal pemasangan batu alam berikutnya jangan lupa langsung dibersihkan ya teman-teman menggunakan air dan kuas apabila dalam perkiraan batu alam udah meresap atau lengket ke dinding soalnya kalau sudah terlanjur kering bekas aciannya nanti akan susah dibersihkan lanjut ke proses selanjutnya oh ya untuk adiannya apabila terlalu encer bisa ditambahi semen lagi agar agak kental dan selanjutnya pasangan yang di atasnya pasangnya diselang-seling seperti pemasangan bata atau hebel jadi enggak lurus nernya ya teman-teman enggak -teman. seperti pemasangan keramik dinding kamar mandi karena untuk motif batu alam yang seperti ini, bagusnya diselang-seling pemasangannya biar kelihatan ada seninya. Jangan sampai kebulak-balik motifnya ya, atas bawahnya cek dan tempelkan terlebih dulu sebelum dipasang. Daripada terlanjur terpasang, tapi terbalik motifnya dan akhirnya bongkar pasang lagi jadi menghambat pekerjaan ya teman-teman Oke simak videonya sampai selesai biar lebih mudah mempahami kurang lebih seperti ini tampilan videonya agak buram-buram karena ngerekamnya menggunakan hp kentang ya teman-teman <laughs> untuk teman-teman yang barangkali ada yang mengudi pertanyaan, monggo silahkan klik dan ketik aja di kolom komen barangkali saya bisa jawab di disebutan pemasangan batu alam karena ini video juga atas rekomendasinya teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya dan yang sering-sering bertanya dan menyarankan saya untuk pembuatan video tentang cara pasang batu alam dinding seperti ini mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman untuk yang sedang cari tutorialnya atau sedang membandingkan motif atau proses pemasangan karena lain orang lain juga ya caranya yang penting inti pada hasilnya pemasangan jadi rapi kuat mudah dan yang terpenting lagi bisa cepat dan tepat usahakan jangan sampai bongkar pasang bongkar pasang ya temen-temen dan seperti ini tampilan samping kiri saya yang sudah selesai pemasangannya jangan lupa lagi langsung dibersihkan ya teman-teman kalau udah bersih langsung lanjut ke sebelah kanan dengan proses yang sama ules tempel ules, tempel sampai batu alam selesai terpasang semuanya kurang lebihnya seperti ini ya teman teman tampilan batu alam dinding teras yang sudah terselesaikan kemudian lanjut lagi ke proses pengecatan di sini saya menggunakan mauilac recoat yang tidak menghilangkan warna asli batu alamnya atau sekedar menonjolkan warna aslinya ya teman teman ini tampilan catnya, dan itu tadi tampilan batu alam yang udah dicat. Kegiatan banget ya, menonjolkan warna aslinya. Coba saya videokan dari jauh ya, teman-teman, biar kelihatan bagaimana tampak depannya kalau dari jauh. Kemudian lanjut ke pengecatan lesnya. Di sini saya menggunakan cat not drop atau cat eksterior. Dan seperti ini tampilan catnya ya teman-teman. Cat not drop untuk cat luar dan ini hasil akhirnya oke teman-teman sekian dari saya mudah videonya bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf untuk yang mau subscribe silahkan subscribe biar nggak ketinggalan video saya selanjutnya tentang cara atau rumus mudah dalam bidang pengerjaan bangunan dan tak lupa selalu saya mendoakan agar saya dan teman-teman selalu dilancarkan aktivitasnya Selalu dipermudah urusannya dan selalu diberikan keberkahan rezeki oleh yang maha memberi Sampai jumpa di lain kesempatan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh